Hey dan halo semuanya, kembali lagi di channel ini tentunya untuk menonton alur film mantap Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul My Neighbor's Wife yang dirilis pada tahun 2016 Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang sudah berkeluarga yang jatuh cinta kepada seorang pelatih tenis setelah wanita tersebut mengikuti program latihan tenis dengannya Apakah hubungan perlindiran mereka akan berakhir bahagia? Halo semua, apa kabar? Jangan lupa subscribe channel Papa Aku. Terima kasih hmm. Hmm. Langsung saja kita tonton video lengkapnya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Yun Jeong yang saat itu tengah berjalan pulang menuju rumahnya. Di perjalanan pulang, ia tiba-tiba terhenti di depan lapangan tenis. Seorang pelatih tenis yang bernama Siung Hun datang ke arah Yun Jeong untuk mengambil bola yang terlempar keluar lapangan. Dari sinilah awal pertemuan Yun Jieong dan Siung Hun, yang mana nantinya akan terjadi kegiatan mantap-mantap di antara mereka berdua. Diceritakan Yun Jeong merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki seorang suami yang berprofesi sebagai seorang detektif, dan ia memiliki seorang anak perempuan. Siang hari itu, Yun Jieong sedang memasak, namun ia terkendala untuk memotong daging ikan. Akhirnya, suaminya datang untuk membantunya, dan entah kenapa Yun Jeong tiba-tiba menjadi Sagne dan langsung mengajak suaminya untuk melakukan ski di papap sawadikap di kamar, setelah itu Yun Jeong makan bersama suaminya dan juga anaknya. Saat tengah menikmati makanan, suami Yun Jeong menyuruh Yun Jeong untuk berlatih tenis agar ia memiliki aktivitas olahraga. Selain itu, juga kebetulan di dekat rumah mereka ada sebuah lapangan tenis lengkap dengan pelatihnya. Sesuai dengan permintaan suaminya, Yun Jeong pergi ke lapangan tenis untuk melihat latihan para pemain. Ia dihampiri oleh seorang wanita yang berlatih di tempat itu, yang mana wanita ini bernama Minju. Sang pelatih pun datang menghampiri Yun Jeong untuk mengajaknya masuk ke ofisnya, agar Si Yong -hun bisa menjelaskan program latihan apa saja yang ditawarkan di tempat itu. Akhirnya Yun Jeong memutuskan untuk bergabung di tempat itu. Kemudian ia langsung pergi ke mall, untuk membeli pakaian olahraga tenis. Singkat cerita, Yun Jeong memulai latihan pertamanya keesokan harinya. Saat itu Si Jung-hun sedang melatih Minju, namun fokus Si Jung-hun malah tertuju kepada Yun Jeong. Si Jung-hun pun kemudian pergi menghampiri Yun Jeong dan ia lalu mengajari Yun Jeong cara memukul bola sembari mencari-cari kesempatan untuk memegang tangan Yun Jeong. Yun Jeong nampak sedikit risih dengan perlakuan Si Jung-hun, ia kemudian pergi menjauhi Si Jung-hun dan berlatih sendirian. Malam harinya, Yun Jeong, suaminya, dan anaknya makan malam di meja makan. Suami Yunjeong bertanya kepada istrinya mengenai pelatihan perdananya tadi, dan Yunjeong menjawab bahwa semua berjalan dengan baik. Suami Yunjeong juga mengatakan kalau ia akan pergi keluar kota untuk sebuah urusan bisnis selama tiga hari. Keesokan harinya, Yunjeong pergi ke lapangan tenis untuk berlatih, namun ia tidak mengetahui kalau hari itu tidak ada jadwal latihan. Tiba-tiba, Hun muncul dari belakang Yunjeong. Karena Si Jung-hun kasihan kepada Yun Jeong, ia kemudian mengajak Yun Jeong untuk masuk ke lapangan, kemudian ia juga melatih Yun Jeong secara privat. Yun Jeong nampak sangat bahagia, sampai-sampai ia mau diantar pulang oleh Si Jung-hun. Di dalam mobil, mereka berdua mulai berkenalan lebih dekat dan nampak Si Jung-hun sendiri mulai berani untuk menunjukkan kalau ia memiliki rasa pada Yun Jeong. Yun Jeong terlihat sedikit canggung dengan Si Jung-hun, namun sepertinya ia juga memiliki rasa pada Si Jung-hun, tetapi ia ragu karena ia sudah berkeluarga. Singkat cerita, suami Yunjeong sudah bersiap untuk pergi keluar kota meninggalkan istri dan anaknya di rumah. Setelah suami Yunjeong berangkat, Yunjeong pergi ke suatu tempat bersama dengan anaknya. Di jalan, ia ditelepon oleh si Jung-hun yang mengajaknya untuk pergi berkencan. Mendengar hal itu, Yunjeong langsung tancap gas ke rumah mertuanya untuk menitipkan anaknya di sana selama tiga hari. Setelah itu, ia langsung kembali pulang ke rumah untuk berdandan untuk bersiap pergi berkencan dengan si Jung-hun. Mereka berdua pergi ke suatu taman untuk menikmati hari berdua saja. Ketika mereka berada di sebuah rumah-rumahan, Si Yong-hun mencari-cari kesempatan untuk menggoda Yun Jeong agar Yun Jeong mau berciuman. Dan akhirnya mereka berdua pun berciuman di dalam rumah-rumahan tersebut. Si Yong-hun mengantarkan Yun Jeong pulang ketika hari sudah malam. Awalnya Yun Jeong langsung turun dari mobil dan tidak mengajak Si Yong-hun untuk masuk ke dalam. Namun ia berubah pikiran dan mengajak Si Yong-hun untuk masuk ke dalam rumahnya. Yun Jeong lalu menyiapkan makanan untuk menjamu tamunya saat itu, namun jamuannya tersebut berakhir pada terjadinya ski di papap sawadikap di antara mereka berdua. Keesokan paginya, mereka berdua kembali berkencan, dan kali ini mereka berdua pergi menyewa sebuah penginapan yang tentunya di sana mereka berdua akan melakukan ski papap. Bagaikan pasangan yang sedang kasmaran, mereka dengan bahagianya menikmati hubungan gelap mereka berdua tanpa memikirkan perasaan anak dan suami Yun Jeong. Saking ketagihannya Si dengan surabi lempit Yunjeong, Si Yonghun sampai-sampai tidak peduli tempat untuk menggenjot Yunjeong. Si bahkan memaksa Yun Yunjeong untuk melakukannya di sebuah taman bermain yang sudah terbengkalai. Setelah selesai dipakai, Yunjeong melihat ada sepasang suami istri yang sedang berjalan berdua membawa es krim. Entah kenapa seketika ia teringat dengan suami dan anaknya. Yun lalu meminta Si untuk membelikannya es krim. Namun, setelah Si kembali dengan es krim yang ia baru saja beli, Yun tiba-tiba menghilang. Ternyata, ia pergi ke rumah mertuanya untuk menjemput anaknya. Yun -yong langsung membawa anaknya pulang, dan di rumah suami Yun Jeong sudah menunggu mereka berdua. Yun pun dengan tenangnya menyambut suaminya tanpa merasa berdosa sedikitpun. Cerita berlanjut di mana, di suatu pagi, suami Yun mendapatkan telepon dari Si Si Yong hun berkata bahwa ia ingin berbicara dengan Yun Jeong untuk membahas perihal latihan tenisnya. Yun Jeong lalu mengangkat telepon tersebut dan ia meminta kepada Si Yong hun, untuk tidak menelponnya ke telepon rumah. Namun setelah kejadian itu, Yun Jeong mengetahui kalau dirinya positif hamil setelah ia melakukan sebuah tes. Setelah mengetahui hal itu, Yun Jeong langsung pergi ke lapangan tenis untuk menemui Si Yong hun. Dan alangkah terkejutnya, di sana ia malah mendapati Si Eunhun sedang ski di Papap Sawadikap dengan Minju di ruangannya. Yunjeong langsung pergi dari sana, kemudian Si Eunhun keluar untuk menyusul Yunjeong. Sesampainya di rumah, Yunjeong tiba-tiba terkejut mendengar suara teriakan anaknya dari lantai atas. Ia buru-buru naik ke atas untuk mengeceknya dan ternyata itu adalah suara teriakan candaan dari anaknya yang sedang bermain dengan Si Eunhun. Yun Jeyong lalu meminta anaknya untuk pergi bermain di bawah. Lalu, Siung Hun dan Yun Jeyong berbicara empat mata di sana. Siung Hun yang sudah rindu dengan Surabi lempit Yun Jeyong, tak bisa menahan birahungnya lagi. Lalu, ia mendorong Yun Jeyong ke kasur untuk mengeksekusinya di sana. Namun, entah kenapa, tiba-tiba Siung Hun terdiam tanpa kata, tanpa adanya alasan yang jelas. Melihat Siung Hun yang sedang lengah, Yun Jeyong tidak pikir panjang untuk memanfaatkan kelengahan Siung Hun, Lalu, ia memukul kepala Siung Hun dengan sebuah toples. Siung Hun langsung jatuh ke lantai, kemudian Yun Jieong menelpon suaminya untuk segera datang ke rumah. Setelah suami Yun Jieong datang, terungkaplah sebuah fakta mengejutkan, di mana ternyata suami Yun Jieong dengan sengaja menyuruh Siung Hun untuk mendekati istrinya sendiri untuk menguji kesetiaan istrinya. Semua ia telah susun rapi, hingga akhirnya ia mengetahui kalau istrinya tidaklah setia dan malah mengobrol surabi lempitnya kepada Siung Hun. Hal tersebut tentunya membuat suami Yun Jeong kecewa, dan sepertinya ia tidak bisa memaafkan istrinya lagi. Di akhir film, diperlihatkan Yun Jeong sedang bersama dengan anaknya di sebuah restoran, dan di sebelah mereka berdua ada sepasang suami istri yang sedang makan bersama dengan anaknya. Tidak jelas sebenarnya apa maksud dari cuplikan ini, namun menurut tebakan saya, pada akhirnya Yun Jeong diceraikan oleh suaminya sendiri, dan kini ia hanya hidup berdua dengan anaknya. Oke okay, itu tadi alur film yang berjudul My Neighbor's Wife ini. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di alur film mantap selanjutnya.